Kalian, yang selama ini sudah dekat-dekat, sahabat, tembak sudah. <SILENCIO> tahun ini. Jangan ragu-ragu. Kalau sudah jalan bersama mulai dari tahun 2022, itu sudah terlalu lama. Cepat katakan. Jangan mengandaikan, Kau kan tahu punya perasaan. Tapi omong, penting. <SILENCIO> itu. itu orang muda.